Tuh. Ini namanya sapi, apa? Sapi. sapi. sapi. Turuk, hmm. gedang. Hmm. Itu. Itu di tari, ya, yang mana? Yang Itu namanya kerbau, yang ya. Yang ini sapi namanya. Tuh. Sapi <laughs> <laughs> Yuk kita lihat kebunnya yuk. Mana kebunnya di sana. Uh, oh, kerbonya besar hmm. Itu kerbo Warnanya apa dek Itu tanduknya Itu kerbo namanya apa? Kerbo uh. Warnanya hitam dia Takut hmm? Enggak ya Enggak ya Uh, heeh mm -mm. <laughs> hmm. takut nggak kamu takut hmm? takut gimana takut jahat Kenapa takut enggak lu jahat iya itu ada tanduknya Mana itu di kepalanya tuh dua oh kan? ada tanduknya kan enggak. Enggak. mengerikan enggak, hmm? enggak, enggak, enggak apa-apa yo. Ya. takut enggak. Mengerikan. mengerikan enggak enggak ya wow. hmm? Sudah belum lihat kebunnya. Belum. Belum? Uh -uh. Mau naik? Uh. -uh. <laughs> Nggak <tuk> hmm. mau kebunnya. Mau naik kebun itu? Ah. Uh -uh. boleh lah. Enggak boleh. Uh -uh. Nanti kebunnya marah dia. Marah. Uh -uh. <tuk> Napa kamu? Hmm? Takut. Takut. Enggak apa-apa, enggak gigit kebo itu Kebo itu enggak gigit gak ya Enggak punya gigi Enggak hmm? punya gigi Punya ya, tapi enggak gigit Yang makannya rumput cuman Itu rumput? Enggak mm -hmm. Itu rumput nah mm -hmm. Itu makannya rumput, Atau minumnya juga hmm? Sudah lihat kebo nya ya hmm. eh? Hah? Sudah ya wow. Kau kawannya sudah pulang kok Tuh Ya hmm? Hmm? Takut opanya.